Terima kasih ya Shalom teman-teman kita bisa ketemu lagi di acara uh, setiap hari Sabtu ini kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dan terima kasih juga bapak -bapak, uh, Brother sister youngsters dan ada yang baru saya lihat Pak Yusuf Manasye selamat datang terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa datang di acara ini ya nah hari ini kita akan membahas saya beri topik namanya kisah Nuh dan epik Gilgamesh. Ini sedikit banyak bercerita berkaitan dengan sejarah dan pengetahuan. kita mau lihat apakah Alkitab itu meniru dengan dengan apa yang tercantum di epik Gilgamesh. Karena waktu yang lalu kita sudah baca Enuma Elis dan sekarang kita akan lihat kesana, ke sana ke epik Gilgamesh ini. Tapi sebelumnya kita baca Alkitab dulu ya. Saya baca kitab Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Kita baca satu perikop ya. bapak apa-apa kan? Halo Rido Saya bacakan ya. Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Satu perikop kita baca ya. Air bah, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil tujuh pasang jantan, dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram satu pasang jantan dan betinanya, juga dari burung-burung di udara tujuh pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab, tujuh hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, empat puluh hari, empat puluh malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Jadi ada berapa orang? 8. Nuh, istrinya, anak ketiga dan istri anak-anaknya, 8 orang. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Jantan dan betina. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah tujuh hari, kedatanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh enam ratus tahun pada bulan yang kedua, pada hari yang ketujuh belas bulan itu. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh beserta eh, maaf pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Berapa orang? Ada delapan orang. ya Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Empat puluh hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi. Terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi. Burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada napas hidup dalam hidungnya segala yang ada di darat demikianlah dihapuskan allah segala yang ada segala yang di muka bumi baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya ya. Nah, itu adalah ceritanya air bahnya dari mulai udah mulai naik tuh. Dari naik tuh sampai jadi sampai akhir terendam semua. Nah, di kejadian ke-8 kita bisa lihat bagaimana air bah itu lalu surut ya. Mulai surut, tapi sebelum surut itu tidak langsung selesai teng ya, langsung surut juga. Ada masa di mana air memenuhi seluruh permukaan bumi sehingga akhirnya Nuh harus menunggu lalu dites dikeluarkan saat keluar burung burung itu nanti kembali lagi lalu dites lagi beberapa kali sehingga pada saat akhirnya terkandas Bahtra itu di di di, di pergunungan Ararat dikatakannya kemudian dites saat akhirnya lama-lama binatangnya burungnya mulai tidak kembali lalu Nuh keluar mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan lalu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh bahwa dia dia itu memberkati Nah cerita ini saya rasa kita sudah hafal dengan cerita ini. Nah setelah kejadian Nuh itu nanti ada eh, diceritakan kalau di kejadian 10 daftar bangsa-bangsa dan keturunan dari ham dan Yahweh lalu di kejadian 11 ada menara Babel dimana pada saat itu semua orang masih menggunakan bahasa yang sama. Tapi karena manusia tiba-tiba mau mendirikan menara yang tinggi untuk mengalahkan Tuhan. Bahasa saya ya. Lalu Tuhan bilang begini, oke okay lah. Habis sejak ini, kalau mereka sepakat melakukan apapun, apa yang mereka mau bisa tercapai. Tapi waktu itu Tuhan mengacaukan rencana itu dengan mengubah bahasanya. Sehingga akhirnya komunikasinya jadi berantakan, lalu akhirnya jadi berantem sendiri, lalu terseraklah mereka kemana-mana. itu Balik ke tempat, mungkin pulang ke daerahnya masing-masing atau merantau, atau kemanapun itu. Tapi sudah dengan bahasa-bahasa yang baru. Itu kurang lebih ceritanya. Ya, Nah sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud dengan epic Gilgamesh yang saya eh, begitu berhasrat untuk mengangkat topik ini ya. Sebentar ya. <laughs> Oke, kita lihat. Ini, ini. Mana ya. Oke, Nah ini udah mulai kelihatan ya. Kisah Nuh dan Epik Gilgamesh. Udah mulai kelihatan belum? Belum ya? tar lagi, lagi lagi mau go go up. Ah. Nah, udah kelihatan belum sana? Harusnya sih udah ya. Sudah, Pak. Ya? Nah, inilah si Gilgamesh yang mau kita baca. Gilgamesh itu adalah tokoh dianggap tokoh raja gitu loh. Nah, Gilgamesh itu siapa sih? Itu patungnya kenapa atau ukirannya oh, berbentuk seperti itu? Itu lagi megang apa tuh? Itu bukan kucing itu katanya singa yang sudah dewasa itu dipegang kayak gitu tuh betapa betapa besarnya yang namanya Gilgamesh itu menceritakan keperkasaan yang namanya Gilgamesh itu kenapa bisa ada figur seperti itu ya? Mari kita lihat sekarang ya, apa? Nah, Gilgamesh. Ini merupakan satu cerita dari daerah sumer kuno di Babilonia kalau sekarang jadi daerah modern Irak. Saya belum bisa cari petanya, nanti saya kapan satu bulan lagi kita akan kasih lihat petanya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Alkitab, teman-teman ada bayangan, oh dari situ toh ceritanya. Ini asalnya dekat tetangganya siapa namanya? Abraham waktu dia dipanggil keluar gitu dari negerinya. Lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini ya. Nanti akan ke arah sana ya tapi kasih waktu awal bulan kita masuk ke sana semuanya ya. Nah, diperkirakan dia itu menjadi salah satu raja pertama dari kota yang namanya Uruk. Uruk, nah, itu ancient Uruk jadi tahun 2700-an sebelum Kristus ya before Christ itu disebutnya atau before common era. Nah, dia itu digambarkan sebagai orang perkasa, ada yang menyamakan seperti Nimrod kalau di Alkitab, tapi mungkin bukan Nimrod juga sih gitu. Tapi digambarkan sebagai orang perkasa. Salah satu pekerjaannya dia atau hobinya dia raja ini itu pemburu singa. <laughs> Makanya tangan kirinya tadi megang tangan kanannya megang ketapel, tangan kiri atau megang batu kayak pengubahan buat Daud itu. Ya tangan kirinya megang singa. Nah singanya itu bukan singa anaknya, itu singa yang udah udah udah besar. Bayangkan betapa hebatnya dia kisahnya pada saat itu ya. Nah dan Epic Gilgamesh ini yang tertulis tuh di sebelah kanan tuh lihat tuh nah itu ditulis masih dalam kue, kue kunei atau form namanya itu salah satu bahasa kuno jadi mereka dulu lagi bikin prasasti atau loh batu ini itu dari tanah liat yang masih basah kemudian dicetak dimasukkan hurufnya kemudian kue yang masih basah ini dibakar nah jadi timbullah huruf itu baru disimpan ya kok bisa sih disimpan ini kita lihat penemuan kisah epik Gilgamesh ini itu epik Epos atau bentuknya kayak syair, nanti saya kita baca ya. Kita baca itu dianggap sebagai salah satu penemuan terbesar pada saat itu ya. Ada satu penemuan lagi yang besar yang lain, tapi ini dianggap salah satu yang terbesar gitu. Wah, yang cukup menggemparkan ditemukan oleh siapa? Oleh yang namanya Henry Lanjar di tahun 1849 di Asyur. Waktu itu, kalau kita ikut pelajaran minggu lalu, kota Niniwe dianggap tidak ada, itu dianggap kota fiktif sebelum ketemu kota fiktif itu jadi di tahun 8 sampai tahun 1800 kalau bicara kota Niniwe oh ini kayak fiktif nih di alkitab gak ada nih kota ini tapi sekali lagi yang namanya Henry Landiard ini kayak Indiana Jonesnya gitu dia nekat dia cari kota Niniwe ini kalau alkitab bilang ada pasti ada eh ketemu juga tuh istananya istana raja yang namanya Azurbanipal. Az Azurbanipal ini kalau nggak salah cucunya Raja Sargon, kalau nggak salah. Ya. Diketemukan di dalam satu library itu jadi Raja itu menyimpan banyak kepingan tanah-kepingannya. Nanti yang akan datang saya kasih lihat gambar-gambarnya. Ya. Nah di dalam sana ketemu yang namanya Enuma Elis. Ya, yang kemarin Prasasti atau Loh Batu, Enuma Elis. Sama mirip kayak gini. Itu cuma Enuma Elis cerita mengenai kejadian penciptaan bumi yang enam hari. Nah, yang epic Gilgamesh yang kita bahas sekarang. Jadi itu ketemu di tempat yang sama. Oke? Nah, George Smith berhasil menerjemahkan bagian kisah banjirnya di tahun 1872. Jadi itu terdiri dari beberapa tablet gitu. Ada banyak ya, syair-syairnya. Nah, ada satu syair yang masih ada utuh gitu yang lebih gampang. Karena zaman dulu agak-agak kasar mungkin cara mencabutnya, tapi jadi belah-belah. Diteliti gitu. Terus dia tiba-tiba berbicara. Ini loh terjemahannya di tablet ke-11. Ternyata isinya itu adalah mengenai banjir atau air bah. Yang mirip sama cerita yang kita baca barusan. <laughs> nah inilah yang menimbulkan pro kontra. Lah ini dia nih. Jangan-jangan. Ini Alkitab ini niru nih. Buat sebagian orang ya Kisah Nuh ini niru nih dari kebudayaan yang ada di Sumeria itu. Niru dari si Gilgamesh ini nih. Kenapa? Karena usia prasasti atau loh batu ini, ya kalau saya sebut prasasti maksudnya loh batu ya, harap dimaklumi. Penemuan kepingan itu usianya itu kurang lebih seribu tahun sebelum Musa menulis kitab kejadian nih, paham ya? Usianya jauh lebih tua tapi kok mirip gitu loh, wah nanti kita baca sedikit ya mirip, kok bisa gitu loh? Jangan-jangan berarti kejadiannya ini mirip. Tapi buat sebagian orang lain yang berkata ini justru membenarkan apa yang Musa tulis ini membenarkan Firman Tuhan ini menimbulkan pro, -pro dan ya pro kontra nanti kita lihat dan bagaimana kita menilainya oke okay? ya jadi usianya sekali lagi usianya waktu tulisan itu lebih tua umurnya daripada Musa daripada Musa menulis itu. kurang lebih seribuan tahun ya. oke okay? nah karena cerita tentang air bah tadi saya sebutnya banjir sila biar lebih bahasanya lebih gampang, oke? Okay. Nah, apa sih yang diceritakan di sana? Dikatakan bahwa Gilgamesh ini, Gilgamesh ini dalam dalam tablet, tablet susunannya itu, dia digambarkan sebagai sepertiga dewa, dua pertiganya manusia, kayak Hercules gitu loh. Kalau nggak salah Hercules itu dulu tuh dewa dikutuk, <laughs> terus dia dikasih minum racun, racunnya harus habis sebotol, kurang satu tetes. Jadi, dia masih tetap dewa. <laughs> Kalau dulu saya nonton filmnya kayak gitu, tuh. <laughs> nah ini juga sama nih, tapi gak seperti itu ya. Maksud saya, sepertiga dewa ada dewanya, dua per tiga manusia gitu. Nah, dia sebagai raja ini, ceritanya dia itu kartu besar, gagah. Dia juga cukup brutal gitu, dalam segala sesuatu. juga itu pemarah gitu loh, kayak agak terkegur ribut lah. Sekaligus juga, dia suka komplain terus, komplain terus. Jadi, dewanya pusing lama-lama. Dewanya pusing, gini aja deh. Kita pusing nih sama kelakuannya Games. Udah, gini kita ciptakan satu orang. Namanya Enkidu. Enkidu ini punya kekuatan yang sama sama Games, Tapi karakternya beda. Baik. Nah, ketemu karakter ini nih. eh eh e. Kerjanya jadi dua, dua pihak yang beda. Kamu Games ya? Siapa kamu? Aku Enkidu. Berantem terus, bertarung terus dari waktu ke waktu. Dan tidak pernah ada yang kalah. Karena sama-sama hebat, sama-sama kuat ceritanya begitu awalnya sampai akhirnya bosen karena tiap kali berantem draw terus gitu tiap kali bertanding draw lagi draw lagi draw lagi lama-lama bosen udah deh kita temenan aja deh temenan ya jadi boleh dah gitu bosen juga berantem dulu tiap hari berantem adu jotos itu bonyok besok sembuh berantem lagi enggak ada yang kalah men sudah kita jadi teman nah jadi Gilgamesh punya Sohib sekarang nih tadinya Musuh sekarang jadi sohib, jadi CS kuat gede ya. Cuman ini plus minus satu, marah, satu meredam gitu ya. Kurang lebih begitu. Nah, kemudian Gilgamesh ini juga ditaksir sama salah satu Dewi Dewi ini Dewi Cinta, dan sekaligus juga Dewi Perang, tapi akhirnya Gilgamesh melihat kelakuan Dewi Cinta ini suka tidak baik gitu loh. Kalau udah pacarnya suka dibunuh, kurang lebih gitu kalau nggak salah ya akhirnya Gilgamesh menolak cintanya. Udahlah nggak deh, gue cukup pintar, gue ntar jadi mati lagi pacaran sama dia. Nah, jadi Dewi ini kecewa, dia terus manggil, manggil atau atau mengajukan tuntutan ke kumpulannya para dewa. Ini gimana nih si Gilgamesh? Ah, cerita dijatuhkanlah sanksi, tapi sanksinya dengan cara Enkidu dibuat mati. Lalu Enkidu-nya mati, dan Gilgamesh melihat kematian kawannya itu. Akhirnya Gilgamesh sadar bahwa dia satu hari nanti dia bisa mati. Dan Gilgamesh ini tidak mau mati sebenarnya. Dia takut dengan kematian itu. Ya, Enkidunya sudah mati, dia takut dengan kematian itu. Lalu, apa yang terjadi? Gilgamesh cari akal, cari putar otak. Karena caranya supaya dia tidak mati. Dia tiba-tiba teringat pada satu orang yang tidak bisa mati. Nah, lalu dia mencari orang yang tidak bisa mati itu. Nah, itulah perjalanannya dimulai. Jadi sebenarnya epic Gilgamesh ini nanti bercerita tentang mortalitas dan kematian. Nah, singkat cerita nanti Gilgamesh ini nyari orangnya itu melakukan perjalanan gitu ya. Ketemu namanya saya lupa namanya Apis Prim siapa nanti ada di sini. Ketemu dengan orang yang nggak bisa mati itu. Terus dia cerita kenapa kamu nggak bisa mati? Dia pengen saya nggak bisa mati. Orangnya cerita waktu itu dulu ada air buah semua bumi dihukum. Nah saya masuk ke kapal sama binatang-binatang persis mirip kayak gini masuk ke dalam binatang-binatang sampai akhirnya bisa selamat melewati proses hujan yang turun tujuh hari eh enam malam tujuh hari sampai tertutup lalu kapalnya terdampar di satu tempat kemudian saya melepaskan burung burung itu terbang balik lagi terbang balik lagi burung yang lain terbang balik lagi sampai akhirnya saya lepaskan gagak dan akhirnya tidak kembali. Baru saya memberikan korban turun dari kapal, kapalnya sudah ter, apa namanya? terdampar gitu ya, sampai akhirnya mulai ada daratan. Itu saya mempersembahkan korban sejak loh, saya gak bisa mati. Nah, kalau gitu, kasih dong saya gimana caranya supaya tidak bisa mati. Lalu orang itu memberikan daun kepada Gilgamesh. Gilgamesh gak percaya, kemudian dia bawa pulang daun itu tanaman yang diberikan kepada dia. Nanti saya makan kalau saya sudah tiba di kota saya deh. Tanam-tanamannya dari tua jadi muda. Nah dalam perjalanan pulang Gilgamesh ini sudah hampir sampai ke kotanya. Ya, perjalanan pulang sekian dari jarak yang jauh tadi hampir sampai. Setelah hampir sampai di kotanya dia karena kecapean, ah, dia mau menyegarkan diri, mau istirahat, dia mau mandi dulu. Nah dia taruh semua pakaiannya, bawaannya, termasuk tanaman tadi dia taruh di pinggir, kemudian dia nyebur, dia mandi. Dia jebur, dia mandi. Eh, datang ular. Ini ular lagi nih. Ular datang makan tanaman itu. Saya juga baru tahu ada ular doyan tanaman. Ular ini makan tanaman itu. Gilgamesh melihat, oh tanamanku dimakan sama si ular itu. Ya, sudahlah, dia dekati ular itu. Ternyata setelah memakan tanaman itu, ular itu ganti kulit jadi lebih mudah. Terus Gilgamesh mikir gini, iya ternyata bener ya, ini bisa membuat jadi mudah. Tapi saya tidak akan bisa jadi uh, hidup selamanya. Kenapa? Karena pertemuan dengan yang memberi tanaman itu cuma berlangsung sekali dan apa yang diberikan itu sudah dimakan sama si ular. Dengan demikian dia akan mati nanti. Itu ceritanya. Hanya kurang lebih seperti itu. Tapi supaya menarik nanti kita baca deh ceritanya ya. Kita lihat dulu ya. Nah saya sudah buat dalam bentuk word. Teman-teman juga bisa lihat di sini. Saya stop sharing dulu. Saya ambil ya. Kita baca. nggak usah banyak-banyak. Saya ngomong. Sebentar ya. Mm -mm. Oke, sebentar ya. Ini cara share nih, ya. Nah, ini saya udah, baca. udah mulai muncul, loh. Ya, sudah, saya. Nah, ini saya ambil sepotong aja. Ini yang dicetak sama si George Smith tadi. Ini dari yang kecil banget, Pak. Nah. Oh ya, aku gedein sebentar, sebentar aku besar, aku besarkan dahulu ya. Uh, kenapa kecil? Karena ini dibuat gitu. di 12. belas. Siap. Ya. Saya bikin jadi 14 dulu ya, 14. Nah, kemudian gambarnya akan saya perbesar. Ya. Ini ada kok bukunya, cuman ya kebanyakan dalam bahasa Inggris. Nah sekarang siapa yang tokoh yang ditemui, itu yang namanya Una Fistim. The Far Away. Kalau gelarnya Una Fistim, The Far Away, yang jauh. Kita bacanya sedikit ya. Ringan kok ini, tapi ya kalau terjemahnya saya kurang baik, ya mohon maaf lah. Ini saya pakai Google Translate, kemudian saya edit lagi, baru saya coba tampilkan. Kisah dari Banjir Gilgamesh. Berbicara dengan Una Fistim yang jauh. Aku telah melihatmu, tapi penampilanmu tidak aneh. Engkau seperti aku. Engkau sendiri tidak berbeda. Engkau seperti aku. Pikiranku memutuskan untuk bertarung denganmu. Tapi sebaliknya lenganku tergeletak tak berguna di atasmu. Katakan padaku, bagaimana kau bisa berdidik di kumpulan para dewa dan telah menemukan kehidupan. Maksudnya kehidupan abadi? Lalu Nafistim berbicara kepada Gilgamesh, katanya, aku akan mengungkapkan kepadamu Gilgamesh, sesuatu yang tersembunyi, rahasia para dewa. Aku akan memberimu memberitahumu surupak sebuah kota yang engkau pasti tahu terletak di Sep tapi sungai Efrat kota itu sangat tua ada dewa-dewa di dalamnya hati para dewa agung menggerakkan mereka untuk menimbulkan air bah itu. ayah mereka anu mengucapkan sumpah setia si pemberani Enlil adalah penasihat mereka ini nama-nama dewa-dewa nih Ninurta adalah bendahara mereka Enugia adalah menteri kanal mereka. Kenapa ada menteri kanal? Karena dulu itu untuk mengelola pengairan. Mereka ini yang pertama-tama bangsa di Babilonia itu yang mengelola sistem pengairan. Ea, pangeran pintar di bawah sumpah mereka. Jadi dia mengulangi pembicaraan mereka di rumah alang-alang. Rumah buluh, tembok rumah buluh. Wahai pria suruh pak ubar tutup. Runtuhkan rumah dan buat perahu. Tinggalkan kekayaan dan cari makhluk yang hidup. Tolak harta benda dan pertahankan makhluk yang hidup. Buatlah semua makhluk hidup naik ke bahtera. Bahtera yang akan kau bangun, dimensinya harus berukuran sama satu sama lain, panjangnya harus sesuai dengan lebarnya, atapnya seperti apsu. Apsu ini adalah dewa yang dulu, dewa utama yang punya istri namanya Tiamat. Ya minggu lalu ya, kita lihat dulu ya, aku mengerti dan berbicara kepada Tuanku. Eh, Tuanku, demikian perintah yang telah engkau ucapkan. Aku akan perhatikan dan melakukannya. Tapi apa yang harus aku jawab kepada kota, penduduknya, dan orang-orang tuanya? Maksudnya kalau dihancurkan, Ea berbicara dan memerintahkan aku pelayannya. Engkau, kalau begitu, inilah yang harus kau katakan kepada mereka. Tampaknya Enlil menolakku, sehingga tidak bisa tinggal di kotamu. Atau menginjakan kaki di bumi Enlil. Aku akan pergi kepada Absu untuk tinggal bersama tuanku, ya Dan ke atasmu dia akan menurunkan hujan lebat. Kelipahan U unggas dan ikan segudang. Dia akan memberi kepadamu panen kekayaan di pagi hari. Dia akan menghujani dengan roti dan di malam hari dengan hujan gandum. Pada saat fajar mulai menancarkan sinar, tanah berkumpul di sekitarku. Kalau lihat di pagi akan menghujani dengan roti dan di malam dengan gandum ini seperti kisah apa namanya? perjalanan bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir. Nanti ada tangguh apa mana turun burung puyuh gitu ya. Nah. Situ kang kayu membawa kapaknya, pekerja bulu membawa batunya, meratakannya. Laki-laki, ini karena ada yang titik-titik gitu. Anak itu membawa lemparan, yang lemah membawa apapun yang dibutuhkan. Nah, itu saya nggak ngerti deh, udah biarin. Pada hari kelima, aku menata bagian luarnya. Itu adalah bidang di daerah. Dindingnya masing-masing 10 kali, 12 hasta tingginya. Sisi atasnya sama panjangnya masing-masing 10 kali hasta. Aku meletakkan struktur dalamnya dan menggambarnya. Aku menyediakan enam dek, lalu membaginya menjadi tujuh tingkat. Bagian dalamnya aku bagi menjadi sembilan kompartemen. Ini bicara di dalamnya bahtera jadi bagi-bagi. Aku menggunakan penutup untuk pencegah air di bagian tengahnya. Aku melihat ke tiang puting dan meletakkan apa yang diperlukan. 3 kali 3600 tong aspal mentah aku tuangkan ke dalam tempat pembakaran aspal untuk dibuat cair aspalnya. Tiga kali 3600 tong ke dalamnya. Ada tiga kali 3600 kulit tong yang membawa minyak nabati, selain 3600 tong minyak yang mereka konsumsi dan dua kali 3600 tong minyak yang disimpan oleh tukang perahu. Aku menyembelih sapi untuk dagingnya dan hari demi hari aku menyembelih korban. Nah, ini yang lucu juga sih. Mungkin benar ya. Aku memberi pekerja bir. Bir minyak dan anggur seolah-olah air sungai. Jadi jangan-jangan bir itu penumpuan dari tuh <laughs> Sehingga mereka bisa membuat pesta seperti festival tahun baru. Dan aku meletakkan tangan aku untuk meminyaki. Bah sudah jadi sebelum matahari terbenam. Peluncurannya sangat sulit. Mereka harus mendorong terus mendorongnya ke air. Sampai dua per aja masuk ke dalam air. Apapun yang aku miliki, aku, masuk, aku masukkan ke Bahtera. Perak apapun yang aku miliki, aku muat di atasnya. Kemas apapun yang aku miliki, aku muat di atasnya. Semua makhluk hidup yang aku miliki, telah aku muat di atasnya. Aku menyuruh semua kerabat, dan kerabatku pun naik ke Bahtera. Enggak ketahuan jumlahnya, nih ya siapanya dan enggak ketahuan. Semua binatang dan binatang di Padang, dan para pengrajin yang aku miliki naik, sama setelah menetapkan waktu yang ditentukan. Di pagi hari aku dihujani dengan roti, dan di malam hari dengan hujan gandum. Masuk ke dalam bahtera, tutup pintu masuknya. Nah, waktu yang dinyatakan telah tiba. Di pagi hari dia menurunkan, hujan roti turun, dan di malam hari hujan gandum. Aku melihat cuaca. cuacanya menakutkan untuk dilihat. Aku pergi ke bahtera dan menutup pintu masuk. Untuk mendempul bahtera, untuk puzura muri, si tukang perahu. Aku memberikan istana beserta isinya. Saat Fajar mulai bersinar, muncul dari cakrawala awan hitam. Adat bergemuruh di dalamnya. Sebelum dia pergi, sulat dan hanis pergi ke gunung dan daratan. Eragal mencabut tiang tambatan. Maju pergi, minur tak dan membuat tanggul meluap. Anunakim mengangkat obor, membakar tanah dengan suara mereka. Terkejut atas perbuatan adat menyapu langit. Dan mengubahnya menjadi gelap semua yang tadinya terang. Tanah pun hancur seperti pot. Sepanjang hari angin selatan bertiup. Bertiup kencang. Menenggelamkan gunung ke dalam air. Membanjiri orang-orang seperti serangan. Tidak ada yang bisa melihat rekannya. Mereka tidak bisa mengenali satu sama lain. Para dewa ketakutan oleh air bah. Dan mundur naik ke surganya anu. Para dewa meringkuk seperti anjing. Berjongkok di dekat dinding luar. Istar menjerit seperti wanita yang sedang melahirkan. Istri para dewa yang bersuara menangis meratap. Masa lalunya telah berubah menjadi tanah liat. Karena aku mengatakan hal-hal yang jahat di kumpulan para dewa. Bagaimana aku bisa mengatakan hal, -hal jahat di kumpulan para dewa? Memerintahkan malapetaka petaka untuk menghancurkan bangsaku. Tidak lama setelah aku melahirkan orang-orang. Nah ini nanti ini bagiannya istrane. Nanti saya Mereka mengisi laut begitu banyak. Para dewa para anuki menangis bersamanya. Para dewa dengan rendah hati duduk menangis, terisak-isak karena kesedihan. Bibir mereka terbakar kering karena kausan. Enam hari tujuh malam, datang angin dan banjir, badai meratakan tanah. Ketika hari ketujuh tiba, badai mengempas. Banjir adalah perang. Berjuang dengan dirinya sendiri, seperti seorang wanita menggeliat dalam persalinan. Laut menjadi tenang. Tenang, angin, puyuh, dan banjir berhenti. Aku melihat sekeliling sepanjang hari. Keningan telah terjadi dan semua manusia telah berubah menjadi tanah liat. Medannya datar seperti atap. Aku membuka ventilasi dan udara segar di siang hari terasa di hidungku. Aku jatuh berlutut dan duduk menangis. Air mata mengalir di sisi hidungku. Aku mencari-cari garis pantai di hamparan laut. Dan pada hari ke-12 tampaklah suatu wilayah tanah. Di gunung Nimus kapal itu berlabuh kokoh. Gunung Nimus memegang perahu tidak membiarkannya bergoyang. Hari ke-1 dan ke-2 gunung Nimus memegang perahu membuatnya tidak bergoyang. Hari ketiga, keempat, Gunung Nimus memegang perahu, membuatnya tidak bergoyang. Hari kelima, hari keenam, Gunung Nimus menahan perahu, tidak bergoyang. Jika hari ketujuh tiba, aku mengambil seekor merpati dan melepaskannya. Merpati itu pergi, tapi kembali kepadaku. Tidak ada tempat bertengger yang terlihat, sehingga ia berputar kembali ke arahku. Aku mengambil seekor burung layang-layang dan melepaskannya. Burung layang-layang itu pergi, tetapi kembali kepadaku. Tidak ada tempat bertengger yang terlihat. Jadi ia berputar kembali kepadaku. Aku mengambil seekor gagak dan melepaskannya. Burung gagak itu pergi dan melihat air mengalir kembali. Ia makan, menggaruk, tetapi tidak berputar kembali ke aku. Lalu aku melepaskan semuanya ke segala arah dan mempersembahkan korban seekor domba. Aku mempersembahkan dupa di depan gunung Sigurat. Gunung Sigurat itu menara babel. Tujuh dan tujuh bejana pemujaan aku pasang. Dan ke dalam api di bawah atau ke dalam cawan aku menuangkan alang-alang sadar atau aras dan murat. Para dewa mencium baunya, para dewa mencium aroma manis dan mereka berkumpul seperti lalat di atas korban domba. Ini kalau nggak salah seperti kotoran, mungkin saya salah terjemahannya. Saat itu beli tiba dan mengangkat manik-manik lalat besar yang dibuat anu untuk kenikmatannya. Wahai para dewa, aku pasti tidak akan melupakan lapis lazuli ini di sekitar leherku. Semoga aku memperhatikan hari-hari ini dan tidak pernah melupakannya. Para dewa mungkin datang ke tempat pembakaran persembahan, tapi Enlil mungkin tidak datang ke tempat persembahan karena tanpa pertimbangan dia membawa banjir dan mengirim orang-orangku ke pemusnahan. Ya, nah ini masih bisa dibaca lagi deh, tapi ya kurang lebih gitu deh ya. Ini nanti kelamaan saya baca itu ya. Nah, ceritanya begini: Enlil ini yang si pemberani itu membuat jadi air bah terus akhirnya ditanya kenapa sih kamu mendatangkan budget tanpa pertimbangan ya gitu. Akhirnya lalu dia terjadi penyesalan ya kurang lebih seperti itu. Ini supaya nggak bosan saya stop dulu di sini ya. Ini saya sudah terjemahkan kalau teman-teman mau sih saya juga keberatan saya bisa berbagi kok gitu dengan teman-teman yang ada di sini ya. Nah, tapi kita loncat ya. Nah. Sebelumnya una un, utana pis Uh, ini tokoh Nuhnya ini seperti ini. Sebelumnya Utana Pistim adalah seorang manusia. Tapi sekarang biarkan Utana Pistim dan istrinya menjadi seperti kita. Dewa-dewa. Biarkan Utana Pistim tinggal jauh di mulut sungai. Mereka membawa kami jauh dan melembatkan kami di mulut sungai. Nah, Siapa yang mengumum para dewa atas namamu? Agar engkau dapat menemukan kehidupan yang engkau cari? Tunggu. kau tidak boleh berbalik selama 6-7 hari. Nah, Itu ceritanya Gilgamesh sudah ketemu sama Utana Pistim terus ngobrol terus kasih, kasih tahu nggak boleh tidur, tapi tiba-tiba dia si gilgamesh ketiduran gitu. Nah, saya lihat lagi ya. Lihat itu pria menginginkan kehidupan abadi tidur gitu Nah, ini ceritanya. Jadi Gilgamesh terus ngobrol dengan si Utanapishtim ini ya. Nah, dia bicara terus sampai akhirnya Gilgamesh tidur selama 6 atau 7 hari gitu. Oke. Ya, ini yang kisah singkat yang tadi saya ceritakan. Ya ini saya saya stop aja ya supaya nggak boring. Ya. Nah, pertanyaannya kalau Anda dengar cerita tadi jujur kita harus jujur ada sedikit kemiripan kan dengan ceritanya Nuh ya ada air bah ada binatang dimasukkan ke dalam bahtera kemudian sebahteranya itu diukur dulu walaupun ukurannya mungkin enggak sama setelah diukur dipersiapkan masuk terus masuk ke dalam semua baru turun air hujan yang tidak berhenti semua tertutup, sampai tertutup. Cuma dikatakan dalam ciri kisah tadi adalah banjirnya itu kurang selama tujuh harian. <tuh> lalu menunggu sekian waktu lamanya. Setelah itu tiba-tiba bahateranya ter... Apa, ter uh, <tuh> setelah tidak hujan, lama-lama berhenti, tapi air semua, terus tiba-tiba dia ter, ter, apa, tersangkut atau terdampar di satu titik. Dia berdiam di titik itu selama kurang lebih tujuh hari, lalu mulailah. Tanah pisting itu melepaskan burung dan burung itu pergi cari tempat buat sih nggak ketemu sampai kembali lagi kemudian dilepaskan lagi burung yang lain ter, lagi terus terbang pergi balik lagi sampai dilepaskan burung yang apa burung gagak atau apa dan dia tidak kembali eh daratan mulai keliat terlihat baru mereka turun menyiapkan dupa persembahan korban bakaran ucapan syukur mempersembahkan korban bakaran itu lalu kemiripannya ada kan kurang lebih seperti itu ya. Nah, inilah yang membuat pertanyaan yang menjuat pro and cons. Apakah betul sama atau tidak? Ya. Nah, kalau kita berbicara ada kemiripan, teman-teman. Itu bukan berarti semuanya sama. Bukan berarti kita, Alkitab itu mengikuti hal itu. Karena yang namanya cerita itu, ada banyak juga perbedaannya. Makanya tadi sengaja saya ceritakan supaya ada gambarannya. Karena kalau orang untuk memutar balik kebenaran, belum tentu perbedaannya itu diceritakan. Nah, saya harus ceritakan supaya anda tadi mendengar. Oh, ceritanya itu ya tadi. Agak beda sih, ada mirip, ada bedanya. Mari kita lihat ya di sharing screen yang berikutnya. Apa sih bedanya? Oke, boleh saya jadi ini saya nggak bisa. Oh, biasanya bisa. Bentar ya. Lihat, jadi, sudah mulai ya, muncul ya gambarnya ya. Kalau kalau muncul kita lanjut yang tadi, kan hujan nah, perbedaannya apa sih kisah Nu dengan epigil Gilgamesh ini? Nah, kita lihat, Eh nggak mau keluar ya? Ih, tidak mau keluar. Bentar ya, ya. Mm -mm. Dah, ah udah saya keluarin aja deh, ya ini ceritanya salah satu perbedaannya ya dalam kisah Nuh, Tuhan tidak ketakutan dengan banjir karena dia berkuasa atas segala sesuatunya, ya. tapi di epic Gilgamesh itu banjir itu Gara-gara ada satu dewa yang dianggap bertindak konyol, gegabah, terus menimbulkan banjir, jadi kayak gak mikir dulu gitu, atau bahasa jerbannya, atau bahasa sombongnya gini bertindak dulu baru mikir. saya <laughs> sudah so, terjadi banjir banyak dewa juga ketakutan, aduh ada yang beri aduh ini gimana nih? Mau jadi kebanjiran gitu. Itu prinsip tuh, ya. ya, Tapi di Alkitab dengan tenang Tuhan Allah berkata, kamu naik ini, kamu kalau kan ini, lalu siapkan ini. Semuanya sudah disiapkan dan dia tidak ketakutan sama sekali. Nah, pada saat baju itu berhenti ya. Kemudian Nuh memberikan persembahan, ya. Persembahan yang terjadi itu kalau kita lihat ada di kejadian 8 ayat 21 ya. Saya baca ya sampai 22 nih kalau saya baca ya. Ketika Tuhan menyium persembahan yang harum itu berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala hidup. Seperti yang telah kulakukan. Ya. Tapi kalau di, di epic Gilgamesh tadi, dikatakan bahwa itu di waktu ada persembahan itu, dewa-dewanya gumpul seperti lalat di atas kotoran domba. Kalau nggak salah. Bukan korban domba, tapi di atas kotoran domba. Jadi gumpul. gumpul, gumpul betapa joroknya. Gitu. Ya, gitu Dan tidak ada... Tidak ada sesuatu lagi atau atau pesan moral atau ada perintah yang di, disediakan buat si Unatapisteum itu gitu. Udah saja, terima persembahan dia udah terima dia pergi gitu. Hanya situ saja, tidak bisa berpikir dengan. Dan dalam kisah Nuh, Nuh itu tidak pernah dijanjikan menjadi immortal atau gagara banjir tersebut Nuh lalu menjadi immortal atau tidak bisa mati. Enggak kan? Nuh nanti meninggal juga tuh akhirnya, ya? Sedangkan si anak anak pistu ini maaf saya salah ketik. Tadi siapa namanya? Tana Pistim lah ya. Dia immortal tuh ceritanya. Nah, kalau kita lebih jeli lagi. Dalam kisah Nuh itu sudah diceritakan ada siapa aja. Dia punya anak dan istri ya. Anak dan istrinya tadi disebutkan namanya Sem, Ham, dan Yafet. Tiga. Nuh sendiri dan istrinya. Eh, berarti sudah lima. Anak-anaknya berarti lima ya. Sudah anak-anak yang masing-masing dengan istrinya berarti ada 8 orang spesifik disebutkan semua tapi dalam epik Gilgamesh tidak disebutkan ya nah kemudian setelah itu setelah selesai ya kalau dilihat kejadian 9, alam melakukan perjanjian dengan Nuh itu ada di kejadian 9, ayat 1, 9, dan 11. Kalau ayat 1 ini saya baca. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anak, serta berfirman kepada mereka. Beranak cuculah, dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Ya. nah Kalau di ayat 9, katakan lagi. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu, dan dengan keturunanmu. itu Kalau di ayat 11 dikatakan lagi. Maka aku adakah perjanjianku dengan kamu? Bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Betul kan? Makanya nanti waktu peristiwa yang datang itu, nanti bumi ini habisnya ini sebenarnya bukan dengan air lagi, tapi dengan api. Nah, dalam epik Gilgamesh tidak bisa bercerita sedetail ini. Dengan kata lain, ini hanya ada kemiripan yang terjadi. Betul mirip atau sebenarnya ini ada sebenarnya dua kisah atau dua cerita yang berbeda bukan kisah yang sama tidak mengadopsi satu sama lain kenapa cerita ini bisa muncul di di epik Gilgamesh karena pada saat itu pada saat itu ya ini banjir nuh itu terjadi lebih dulu sudah lebih dulu terjadi baru timbullah bangsa-bangsa ini termasuk orang-orang yang tinggal di Sumer ini. Nah masyarakat yang tinggal di Babilonia itu mereka juga punya versi karena keturunan dari Sam dan yafet Sam Ham dan yafet salah satu dari mereka. Mereka cerita dulu waktu engkau misalnya nih, turun temurun kan anak-anaknya cerita kan waktu dia punya anak lagi dia cerita dulu ya apa-apa ya naik kapal Waduh, banjir gede gitu cerita bla-bla detail persis ceritanya. Nah anaknya ini punya anak lagi cerita lagi. Dulu kakek Mona naik kapal besar, ada banjir, gini-gini. Cerita lagi kan? Nah, anaknya punya anak lagi. Wah, ngumpul cerita sama kakeknya yang udah lebih tua. Cerita lagi. Anak-anaknya punya terus cerita ber berkelanjutan, berkelanjutan, berkelanjutan kepada bangsa-bangsa di sekitar itu. Dan bangsa-bangsa di sekitar itu pun sebenarnya punya versi cerita air bah yang mirip prinsipnya bahwa orang dikumpulkan ke dalam Bahtera, lalu terselamatkan tapi beda-beda versinya. Mereka kemudian lama-lama nggak -lama kenal dengan leluhur leluhurnya, nggak pernah dapat cerita yang asli lagi karena nggak belum ketemu tulisan itu. Akhirnya ceritanya jadi mereka fenomena alam spekulan, spekulasi gitu. Dulu pernah terjadi sesuatu direkarka. Nah itulah yang disebutnya mitos atau legenda. Sama kalau kita bercerita tentang Gunung Tangkuban Perahu yang katanya ditendang sama Sang yang berbalik menjadi Gunung, nah mana ada gunung ditendang sama perahu ditendang bisa jadi gunung ya. Tapi itulah legenda. Demikian juga dengan Epik Gilgamesh ini. Tapi gimana dengan Alkitab yang umurnya jahatnya sudah lebih jauh, lebih tua lagi. Kalau Alkitab meniru atau mengadopsi dari cerita yang ada itu di sekitar masyarakat itu, nggak akan mungkin dia bisa bercerita dengan baik dan bagus kitab kejadian ini. Karena di kitab kejadian ini juga dia bercerita dari penciptaan awal enam hari sampai ke Air bah sampai nanti ke bangsa Israel masuk ke dalam tanah Mesir. Sedangkan epic Gilgamesh ini hanya cerita sepotong yang ada di salah satu kitab kejadian ini. Sigurat itu sebenarnya ada gunung Sigurat itu sebenarnya disebut Babilonia atau Menara Babel. Lalu ceritanya Ya cerita yang mirip itu yang ada di Enuma Elis itu pun terpisah hanya cerita mengenai penciptaan dan intinya yang menciptakan itu ketakutan sendiri dengan apa yang terjadi apakah figur dari banyak dewa itu bisa diganti dengan begitu saya diadopsi menjadi satu figur ilahi yang kita sembah? gak bisa ya itu itu merombak paradigma Gak mungkin itu ada satu kita berdewa ada banyak tiba-tiba jadi satu gitu gak bisa gak bisa diadopsi ini cerita membuktikan bahwa Alkitab itu adalah cerita yang sebenarnya nanti kita kasih lihat buktinya dari mana nah di kejadian sebelas tadi ada menara Babel kan, kalau di Alkitab kan. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah siriar. Lalu menetaplah mereka di sana. Terus mereka mulai membuat menara. tuh. Nah orang-orang yang membangun menara Babel ini adalah masih keturunan Samhain dan Yahweh. Tentunya mereka punya versi, sudah dengar dong. Ada ceritanya versinya masih lebih akurat lah. Dulu tuh... Kakek-kakek dari kakekmu itu namanya Nuh. Nuh itu punya istri. Nah, kakek-kakek-kakek dari kakek moyangmu itu anaknya Nuh itu masih leluhur kita. Itu ada Om Sam, Om Ham, dan Om Yafet. Nah, cerita tuh dengan benar tuh terus masih masih oke okay lah. Di versi yang lain ceritanya udah beda. Nah, sekarang kali kita lihat kebenarannya ya sebentar. Ini ih macet eh. saya ulang lagi ya, ntar. Aduh, nah, kita lihat ya. Kita udah lihat ini huruf apa? Ini namanya huruf kanji. Oke, huruf kanji ini dibuat di mana? Enggak ada di Babilonia. Huruf kanji itu ada di daratan Cina asalnya. Ya, huruf kanji. Kalau nggak percaya, boleh dipotret. Boleh tanya deh. Ini huruf apa? <laughs> ini huruf kanji. Anda boleh tanya sama orang Jepang, orang Korea, atau orang Cina nyebutnya beda tapi artinya sama ya lo ini kenapa jadi mampet ini sebentar aduh nah ini terdiri kanji itu sama dari lu dulu itu gambaran gambarannya itu dari gambar sebenarnya dari gambar terus dituangkan menjadi satu kata ya nah itu yang di sebelah kiri itu ya saya coba ini biar biar nggak mampet ya nah itu Tuhan, yang ini Tuhan nih kelihatan ya, Tuhan, ya. Ini yang di atas ini yang garis strip ini di kanan atas nih, kalau bapak lihat tangan atas, yang garis strip kayak minus itu itu satu artinya. I. Kalau bahasa Mari, I. kalau bahasa Jepang, I. nah itu gambar yang kotak itu mulut atau orang, simbol dari mulut atau simbol dari orang, nah itu ya, ah gitu ya. Nah yang di bawah itu taman, simbol dari taman nah itu digabung jadi satu Dibacanya itu artinya berkat atau kebahagiaan kalau nggak saya nggak bisa nyebutnya tapi boleh di screenshot tanya sama yang bisa bahasa Mandarin tanya ini apa umbatanya gitu loh ini artinya dilarang merokok atau apa gitu loh ya tanya gitu nanti dia akan menjelaskan dengan kalau dia akan menetkarkan gini oh ini artinya Tuhan ini artinya manusianya ini, ini nah itu artinya berkat atau blessing ya paham ya kok di Cina ini, ceritanya bisa ada nah itu bapak itu kasih lihat mungkin ya nah silakan pak screenshot ya ya ini ide dari mana sih pikiran di Cina bisa ada model begini gitulah kita lihat ya sekarang kita lihat nih nah ini ini gambar apa saya nggak bisa nyebutnya tapi ini yang di atas yang di lingkaran biru itu adalah gambar pohon kalau nanti belajar kaji sederhana gambar pohon pak. dijamin nggak salah pohon di bawahnya itu yang di kotak merah itu namanya perintah pak Nah ini perintah nih, aduh, aduh. Nah dua pohon dan perintah, dua pohon dan perintah itu artinya melarang. Jadi kalau dia ini kalau orang Jepang sama orang-orang dari Cina daratan dia baca itu artinya sama pak, batanya beda artinya sama. Oh ini sebenarnya perintah larangan, gitu. dilarang, forbidden, to forbid. Ya nakap ya. Ini di Cina Ide-nya dari mana kok bisa ada cerita? Dua pohon dan perintah larangan. Kita ingat apa kalau ada pohon sama larangan ini? Belum mudeng, kita terusin lagi. Nah, yang ini. Ini paling asik. <laughs> Tadi yang di atas gambar apa? Pohon. ya. Ada dua pohon kan? Tadi kan perintah, larangan, dua pohon, perintah. Itu yang di bawah perempuan. Kalau enggak, otona atau onaka. Kenapa saya hafal? Karena dulu saya tergila-gila belajarkan di Jepang, ini gambar perempuan pakai kimono kalau di Jepang, tapi buat di Cina tetap perempuan. Perempuan dua pohon dan perempuan ini artinya sesu mendambakan sesuatu atau mengidam-idamkan sesuatu. Eh itu eh, eh, dua pohon perempuan mengidamkan sesuatu, mendambakan sesuatu. Lah dari mana pikiran ini bisa muncul di Cina bisa muncul yang begini dari mana gitu. Ini membuktikan betul dong kisah di kejadian bukankah Tuhan melarang pertama waktu manusia Adam diciptakan itu dia ada di taman dan dia bahagia bersama Tuhannya dia bahagia waktu itu orang baru ciptakan baru satu Adam dan Adam ditempatkan di mana di taman Eden dan dia berbahagia waktu itu. tapi ada lagi waktu Tuhan memerintahkan jangan makan pohon itu ada berapa pohon yang di yang yang di tengah itu satu tapi ada dua pohon kan yang penting kan pohon pengetahuan baik dan benar dan pohon kehidupan ya, kan? nah kedua Waktu gambaran perempuan itu tergoda, tergoda itu, digoda sama si ular, itu dia ada di dekat pohon itu kan. Eh, kata ular bilang gini, eh cewek, ini semua pohon di sini gak boleh dimakan, kan cuma pohon ini yang boleh. ya. Unggah kebalik loh. Ayah bener gitu. kalau kita makan ini, kita berasa, aduh sekali-kali nggak mungkin sister. Masa, kalau kamu makan ini, kamu jadi seperti Allah loh begitu lalu perempuan itu, benar juga ya lalu perempuan itu memetik buah itu dan memberikan kepada suaminya sehingga yang berdosa siapa suaminya soalnya suaminya yang terima perintah suaminya diem aja ya udah kelihatannya oke juga lu aja yang makan deh ntar kalau enak gue juga gua kebagian dalam hati dalam pikiran yang laki yang yang salah kan lu bukan gue Padahal tetap adam yang bersalah paham ya nah ini gambaran di Cina, loh. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini gambaran ini, ini kapal, kapal ya, kapal ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang paling atas itu, itu tuh paling atas tuh, itu artinya perahu, Pak. Yang di tengah itu tuh yang bentuknya gini, tuh ya, yang tengah bentuknya gini, itu angka 8. dan yang di bawah tadi apa, mulut-mulut lambang orang. Lah kok bisa-bisanya di Cina, itu, kalau kapal itu berarti ada perahu diisi dengan 8 orang. Ide dari mana itu di sana? Kita kali-kali nanti kau belajar bahasa mandarin, nanya ini kenapa jadi kapal besar itu artinya kok jadi perahu diisi 8 orang dari mana? Dari Abraham. Dari Abraham? Bukan. Dari Nabi dan istrinya. Tiga orang anaknya. Tiga orang mantunya naik ke bahtera, paham? <laughs> ya, kita lanjut lagi sedikit ya. Nah, ini apa nih, JJ? Ini yang di atas itu air, ya. Yang di bawah itu lebih lagi air, lebih lagi katanya. Air lebih lagi. Artinya air yang berlebih itu sesuatu yang namanya hancur atau kerusakan. Ya. Air lebih hancur, gitu. ya. Air lebih hancur. Wah ini sih kagak nyambung sama cerita yang tadi. apa-apa kita lihat dulu air yang berlebih itu sama dengan hancur. Kita lihat yang berikutnya. Nah ini nih yang paling kiri itu terdiri dari beberapa suku kata. Dari dua sebenarnya ya. Terdiri dari dua yaitu yang yang kayak titik air tadi ya dan yang di tengah. Yang di tengah itu total kalau nggak salah total ya yang di tengah tuh yang kayak ada pagar ada kaki dua gitu. Nah, total itu kalau di breakdown itu yang paling atas, tengah sama ke bawah. Yang paling atas itu artinya bersama, bersatu ya. Bersatu. Yang minus itu itu bisa diartikan juga bumi. Yang di bawah itu angka 8 sama tuh cuma tadi ada curugnya beda sedikit lah. Sama. itu tarikan kanjinya aja. Jadi artinya ber, eh, eh, apa namanya? bersama itu Artinya bersatu delapan orang bersatu di muka bumi. Kok delapan orang bersatu di muka bumi? Kok bisa ya? Delapan orang bersatu di muka bumi terus ketemu dengan yang namanya air. Artinya apa? Tuh, artinya. Artinya air ditambah total, total itu dari bersama. Bersama itu lalu di breakdown lagi si total itu dari bersama, bumi dan delapan orang. Yang jika dikambung artinya menjadi apa? Banjir besar. Nah, itu dari mana? Itu yang di Cina Darat. Itu bisa nulis seperti ini idenya. Dari mana? Itu kan menjadi tanda tanya kita. Nggak ada di Epik Gilgamesh. Tapi ini diceritakan dengan persis. Seperti yang diceritakan di Alkitab. Nabi Nuh dan istrinya Tiga orang anaknya. Tiga orang mantunya. Delapan orang. Dan cerita ini berkesambungan semua. Dan dalam satu kitab kejadian. Di awal penciptaan manusia diciptakan. Blessing itu artinya ada Tuhan, ada satu manusia di dalam tawang. Godaan itu, gambarnya dua pohon dan satu perempuan di bawahnya itu tergoda. Keinginan yang kuat. Tapi kalau Tuhan melarang, gambarnya kok bisa ada dua pohon dan ada perintah di bawahnya. Nanti kita akan masuk lagi ke kanji, tapi enggak sekarang. Enggak ya. Ini cukup lama ngerjainnya, kok capek. Tapi ini dari gambaran ini semoga teman-teman bisa menangkap bahwa ini membuktikan kebenaran Alkitab. Kalau kita memilih apakah Anda percaya krisis atau enggak, kalau saya bilang ya saya percaya dengan Kristus, saya juga harus memberikan pilihan saya apakah saya bisa menerima kitab Kejadian ini sebagai bagian dari bagian dari kitab suci Alkitab atau ini hanya sebagai bukti bahwa Alkitab meniru mengadaptasi dari mitos yang ada. Saya memilih kitab Kejadian ini adalah yang sebenarnya. Sekalipun itu ditulis 1000 tahun kemudian oleh orang yang namanya Musa. Tapi kenapa Musa bisa menuliskan itu dengan baik? Karena Musa sebenarnya cuma juru tulisnya doang, otaknya itu dipimpin, diinspirasi oleh Tuhan sendiri. Musa tulis seperti, iya bos. Apalagi bos tulis, dia yang memberi inspirasi kepada Musa sehingga bisa Musa bisa menceritakan dengan baik, dengan indah pada mulanya adalah Firman apa itu? roh Allah melayang-layang dan lain sebagainya nanti kapan kita masuk ke kanjinya ya betul nggak sih roh Allah itu kok lambangnya ada tiga ternyata betul Kanjik ada tiga memang rohnya gitu manifestasi ilahi dan lain sebagainya dari cerita penciptaan bumi itu masuk ke taman Eden lalu baru timbullah air bahnya nih kalau masing-masing prasasti hanya bisa menciptakan sepotong kecil tanpa ujung dan akhir yang jelas karena tapi intinya karena banyak pertengkaran para dewa tapi Alkitab oh, ini bisa bisa dia bisa menceritakan dengan baik oleh karena ada satu kuasa ilahi yang berkuasa atas segala-galanya dan dialah yang memberikan hikmat dan pengertian itu sampai kitab suci Alkitab bisa tertulis dan bisa kita baca sekarang karena hanya satu buku yang bisa menceritakan. Sekali lagi, mulai awal bumi diciptakan. Mulai kebersamaan manusia, sehingga manusia terpisah dengan dosa. Dan pada akhirnya ditutup di kitab wahyu nanti, manusia akan kembali bersama-sama dengan Allah. Itu membuktikan bahwa Tuhan kita lah, Tuhan yang benar. Dia yang menciptakan kita, Dia yang mengasihi kita, sekalipun dosa memisahkan kita, tidak menggagalkan rencana Tuhan bahwa kita nanti akan balik lagi sama-sama dengan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati semoga ini memberi pengetahuan baru dengan kita. Artinya Pak, Bu, Brother, Sister, kalau mempercaya Alkitab itu atau menganggap satu buku sebagai kitab suci, seharusnya seharus isinya tidak akan bertentangan dengan bukti arkeologi. Isinya justru didukung dengan bukti arkeologi yang ada. Kebenaran sejarah yang tertulis di Alkitab harusnya juga ditulis dari sisi yang lain, dari sejarah dunia. Nanti kita akan lihat. Ya, ini kan dari dari uh, tulisan Doh ya. kalau ada cerita di Cina kok bisa ada cerita begini dari mana berarti dulu orang yang di Cina karena sebelum datangnya Buddha dan lain sebagainya mereka anak-anaknya cerita dulu ada orang kakek moyang kita itu menyembah Allah yang hidup Allah yang satu artinya makanya bahagia itu disebut satu orang dalam <laughs> ada ya. ya Semoga ini menguatkan iman dan kepercayaan kita. Dan kita punya pengertian baru. Bahwa kitab suci itu layak disebut kitab suci. Karena dia juga didukung dengan bukti historis dan bukti arkeologi. Dan banyak bukti-bukti yang lain. Tidak mungkin bertentangan. Karena itu kitab sucinya yang buat Tuhan sendiri. Allah yang hidup itu sendiri. Maka dia sendiri akan membela segala kebenaran Firman-Nya Dia sendiri akan turun tangan mempertahankan kebenarannya itu. Dan dia selalu terbuka untuk menerima orang mempertanyakan kebenaran Kitab Suci. Karena kita punya Yesus yang, yang turun dalam dunia ini sebagai manusia. Yesus di usia 12 tahun dia sudah berduduk beradu pandangan. bukan berantem, beradu apa namanya bertukar pikiran dengan alim ulama di dalam ya Allah. Betapa bingungnya mereka pada saat mereka berkata-kata dengan anak 12 tahun jawabannya gila. Enggak pernah dengar dia ngomong seorang kayaknya. Kok bisa ya, dua belas tahun? Jauh gitu. Orang-orang bisa bertanggung berlama sama dia. Kenapa? Karena dia itulah sang hikmat. Dia itu adalah firman Allah itu sendiri. Dia itu adalah Allah yang hidup. dialah juru selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you Semoga ini memberkati teman-teman. Thank you.